itu adalah penipuan Jadi jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Baik ya Pada video kali ini OJK sudah menyediakan warung pinjol Warung yang akan melayani kalian terkait tentang aplikasi pinjaman uang online Apa saja sih bang yang bisa kita laporkan kepada warung pinjol yang memang disediakan oleh pihak OJK ini dan di mana daerahnya apakah memang sudah tersedia untuk di semua kota dan provinsi di Indonesia nah siapa hari ini yang merasa menjadi korban dari penipuan atau mungkin hari ini sudah ada yang melaporkan dirinya bahwasannya ketipu Baik melalui kode OTP ataupun mungkin data-datanya dipakai oleh orang lain. Nah bisa nggak sih kita laporkan di warung pinjol ini? Baik kita simak dulu berita berikut ini. Baik ya kabar berita dari detik finance. Jadi korban pinjol atau investasi bodong kemana lapornya? Nah hari ini akan kita kasih tahu. Baik, ya ini berita dari Detik Finance dan kalian nanti bisa langsung cek beritanya. Jakarta, pinjaman online ilegal dan investasi bodong kini masih beredar di masyarakat dan bergentayangan mencari korban, ya kan? Tapi jika sudah terlanjur jadi korban dan menderita kerugian, bisa lapor kemana ya? Hari ini banyak masyarakat kita yang sudah menjadi korbannya. Lanjut, Ketua Satgas Waspada Investasi. Tongam El Tobing mengungkapkan masyarakat yang merasa dirugikan atau hendak melakukan pengaduan terkait pinjaman online ilegal dapat mendatangi warung waspada pinjol namanya. Lanjut, warung waspada pinjol ini diharapkan dapat meminimalkan korban pinjol ilegal dan memperluas layanan pengaduan dan konsultasi masyarakat terkait pinjol ilegal kata dia dalam pers lanjut ya. Nah, ini dia menjelaskan ya. Warung was para pinjol ini dibuka di Guide Coffee dan Gol Kebon Sirih Jakarta Pusat. Setiap pekan kedua dan keempat setiap bulannya selama pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat ya dan di sini Pak Tongam mengungkapkan SWI terus mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus-menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat Masyarakat juga diminta mewaspadai segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban, ujar Pak Tongan, ya kan? Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan dan mengetahui keberadaan pinjol ilegal, Masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK di 157. Nah baik ya kan kita menyambut baik langkah dari pihak SWI dan OJK ini. Jadi masyarakat memiliki wadah untuk mengadukan semua keluh kesah. Yang hari ini dirasakan oleh teman-teman kita yang lain. Baik yang Mungkin sudah ditipu atau mungkin merasa ditipu oleh aplikasi pinjaman uang online langsung segera datangi tempat ini Dan ternyata hal ini dan tempat ini warung pinjol ini masih ada di sekitaran Jakarta Dan kita akan tetap mendukung pihak OJK, AFI dan SWI untuk bisa memfasilitasi dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat kita hari ini terkait tentang aplikasi pinjaman uang online nah pak hari ini banyak dari teman-teman subscriber kita yang mengadukan keluh kesahnya terkait tentang penagihan dari aplikasi pinjol legal OJK itu sendiri gak tahu nih apakah aplikasi tersebut Memang membuat ini menjadi biasa atau memang mungkin ini hanya kebijakan dari debt collection yang sedang mengejar target pekerjaannya. Jadi kami dari masyarakat tetap mendukung pihak OJK untuk segera melegalkan saja terkait tentang peraturan. Yang kemarin diwacanakan terkait tentang debt collector ataupun debt collection yang harus memang dari aplikasi tersebut. Jadi nanti ketika masyarakat memberikan pengaduannya menunjukkan bukti-buktinya pihak OJK langsung bisa mengevaluasi izin dari aplikasi pinjol tersebut. Karena hari ini banyak juga teman-teman kita yang mengeluhkan tentang caci maki, teror, dan intimidasi yang kadang-kadang pengirimnya tidak jelas dari aplikasi apa. Tetapi ketika kita sudah berkomunikasi dan berkonsultasi langsung, bahwasannya si peminjam meminjam hanya di aplikasi pinjol legal OJK. Itu untuk terkait masalah pinjol legal OJK. Nah, untuk yang ilegal, aku menyarankan kepada pihak OJK, AFPI, dan SWI, untuk langsung saja memberikan perintah atau edukasi tentang aplikasi pinjol ilegal ini, boleh tidak dibayar tidak usah takut dan jangan merasa malu Terkait tentang apa yang sudah terjadi Termasuk di dalamnya penyebaran data dan ini itu segala macam Gue yakin ketika pihak OJK dan SWI mengeluarkan ultimatum tersebut Maka masyarakat akan berani Maka masyarakat akan pintar sendiri Untuk memilih aplikasi apa yang hari ini memang sudah terdaftar dan berizin di OJK Baik ya buat teman-teman yang tadi atau mungkin yang sekarang sedang berada di seputaran tempat warung pinjol ini bisa langsung datang dan mengadukan keluh kesahnya. Terkait tentang aplikasi pinjol. ya. Selamat untuk yang berada di sekitaran tempat warung pinjol tersebut. Dan kita berharap hal ini bisa diteruskan. Untuk di semua tempat dan daerah serta kota-kota di provinsi Indonesia. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.